untuk Bunda Lesti Kejora Di Ajang Indonesian Music Award 2022 Voting yang sudah mencapai 7 juta votes Semangat warga Konoha Alhamdulillah kita selalu bersyukur Berkat kekompakan, kesulitan Bunda Lesti mendapatkan voting 7 juta hari ini Luar biasa Semangat terus ya Jangan kendor Leslar bangkit Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan Selalu semangat, selalu kompak untuk mendukung karya-karya terbaik dari Lesti Geora. Untuk berikutnya persahabat, disimak juga Vitamin tipis-tipis pagi hari ini di Bali, persahabat ya Di tepi pantai, Masya Allah Selamat pagi dan pastinya hari ini adalah hari kebahagiaan seluruh Leslar Karena tanggal 24 adalah tanggal yang sangat spesial bagi Leslar kita lihat persahabat kalimat caption yang dituliskan oleh akun Leslar Sweetie Assalamualaikum, selamat pagi, kasih vitamin tipis-tipis dulu Alhamdulillah bisa lihat ciptaan Allah pagi ini Masya Allah Komentar pun tentunya banyak sekali persahabat diberikan Di antara yang tadi aku neneng.putri.7923 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat tanggal 24 Leslar Lovers Semoga kita semakin kokoh, solid, kompak Amin, Masya Allah Begitu banyak doa-doa baik yang selalu diberikan Mudah-mudahan doa baik dari kalian kembali Tentunya doa baiknya ke yang mendoakan Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan Amin Untuk berikutnya juga persahabat ya pasti ya warga kuno kangen banget ya Dengan ucapan-ucapan dari seorang Lesti dan Bilar Kali ini kita persahabat melihat momen spesial Saat Papa B mengucapkan Tentunya anniversary bersahabat ya, Masya Allah Dengan ucapan sayang kepada Bunda Lesti Membuat kita semakin rindu dengan momen-momen seperti ini Mudah-mudahan selalu kiun selalu romantis untuk pasangan Leslar Dan semoga selalu menjadi inspirasi untuk semua orang Amin Kita lu juga bersahabat ya, banyak doa dan tentunya respon yang sangat positif Salah satunya dari akun RAKKOM 862 Mengatakan Masya Allah Selamat tanggal 24 yang ke-28 bulan Leslar Semoga mahliga yang telah dibina kekal Hingga ke Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah Luar biasa Begitu banyak doa Begitu banyak support yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu terus mencintai idola kita Kemudian juga bersahabat perhatikan ini ada kabar yang sangat membuat geram warga konoha kali ini diunggahan tiktok persahabat ya, emang di tiktok ini komentar-komentarnya pun kejam-kejam banget persahabat ya kita lihat di postingan IGSnya lawan aing persahabat ini mengunggah ada salah satu akun tiktok persahabat yang selalu Membuli, yang selalu memfitnah, yang selalu saja iri kepada Leslar Perhatikan kalimat yang dituntunya tuliskan oleh salah satu akun TikTok kasihan dia jadi begini karena stres menghadapi semuanya Itu kalimat yang dituliskan persahabat di salah satu akun TikTok yang selalu iri kepada Leslar Mudah-mudahan tidak ada lagi orang-orang yang selalu tentunya Iri, syirik, apalagi sampai membulir fitnah idola kesayangan Mudah-mudahan Leslor selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Kita masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru di hari ini Persahabatnya spesial tanggal 24 Pastinya bakal banyak kejutan yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan kita Ini dulu informasi di pagi hari ini para sahabat, Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.